Assalamualaikum, sanik di sini. Seperti biasa, sanik akan membagikan tutorial seputar Android. Sanik di sini akan berbagi tutorial bagaimana caranya mengirim file melewati PlayStore atau aplikasi, bukan menginstalnya oke okay, sebelum lanjut ke tutorialnya jangan lupa tonton dulu videonya baru di like dan komen oke okay, di disini saya menggunakan dua hp android android 1 dan android 2 oke okay, sekarang kita lanjut ke tutorialnya sekarang kita masuk saja ke playstore Nah setelah masuk kita ke playstore kita tekan saja di atas akun kita kita tekan dan kita tekan lagi kelola aplikasi dan perangkat kita tekan saja dan kita scroll ke bawah oke okay, android 1 ini buat mengirim dan android 2 buat menerima dan di sini ada tulisan kirim dan ada tulisan terima dan saya akan mencentangnya yaitu kirim Oke okay, kita centang saja kirim dan kita scroll ke bawah dan kita centang saja lanjutkan dan nah, kita tekan oke okay. oke okay, di sini ada beberapa aplikasi yang sudah saya install dan saya akan mengirimnya ke Android 2 oke okay, di sini kita bisa memilih aplikasi yang bakal kita kirim dan terkadang kita ada aplikasi yang kita kita nggak bisa install oke okay, saya pilih aplikasi yang paling bawah ini aplikasi Xman kita centang saja dan setelah centang HP penerima kita tekan saja terima dan seru ke bawah dan lanjutkan dan tekan Oke. Okay. oke okay, tunggu beberapa saat <tuh> dan di sini ada sudah alamat handphone android 2 di sini ada huruf A S A M S dan sekarang kita tekan saja di sini huruf E nya alamat handphone yang satunya <tuh> dan sekarang kita tekan saja di sini terima oke kita tunggu beberapa saat dan sekarang tengah dalam proses Oke okay, ini memudahkan kita mengirim application dari handphone yang satu tanpa kita harus mendownload aplikasi pengirim file atau pengirim aplikasi. Dan terkadang kita juga terkadang kita tidak bisa mendownload application atau tidak bisa menginstal application dari Play Store. Dan inilah caranya kita langsung saja masuk ke Play Store dan kita kirim saja melewati cara yang sangat mudah oke sekarang masih dalam proses dan sekarang sudah diterima kita tinggal menginstalnya oke kita tunggu menginstal beberapa saat dan setelah menginstal beberapa saat sudah kita ini kita terima lagi oke masih dalam proses instalan Oke okay, kita tunggu berapa saat, kita membutuhkan waktu 1 menit sampai 2 menit Tetapi ini sungguh sangat memudahkan kita mengirim file tanpa harus memperbanyak aplikasi-aplikasi pengirim di handphone android Kita cukup membutuhkan satu aplikasi saja yaitu Play playstore Dan juga Play Store sudah bawaan handphone di androidnya Oke sekarang kita buka saja di sini aplikasinya, dan kita tunggu beberapa saat, dan setelah aplikasinya dibuka, kita matikan twistnya dan sekarang aplikasinya sudah bisa dibuka dan sukses. Dan sekarang coba kita pergi ke menu saja, kita lihat di menu apakah aplikasi ini ada, dan kita keluar saja ke menu. Oke, okay, sekarang aplikasinya sudah terinstall. Oke, okay, mungkin itu saja tutorial dari Sanek. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalam.